yang merepost kembali unggahan tiktoknya waod bersahabat ya momen di mana saat bunda lesti itu main badminton dan mendapatkan surprise kejutan dari rekan rekan atau teman-teman Lida dan dia ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan ya saat bunda lesti kejuara mendapatkan surprise kejutan ulang tahun di lapangan badminton momen yang spesial Momen yang sangat membahagiakan untuk Bunda Lesti dan kita semuanya Kita lihat juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Tentang kemarin, ceritanya lagi surprising Bunda Lesti kejoran ya Asik seneng banget lihat kebersamaan mereka Masya Allah, bahagia dan pastinya kita selalu bangga karena budayasi kejora orang baik, banyak orang-orang baik juga yang selalu mendoakan, selalu mensupport dan mendukung untuk idola kita ini, masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ke momen selanjutnya. Ini ada momen spesial saat Papa Billar memberikan kejutan di atas kapal. Persahabat ia memberikan kado dan isinya itu adalah tas Hermès Paris yang harganya mencapai setengah miliar lebih. Papa Bilar sebelumnya bilang, kalau Papa Bilar nggak pernah bisa romantis, tetapi kita lihat perjuangannya dan melihat surprise kejutan yang sangat luar biasa, ini mah bener-bener melewati kata romantis persahabat. Momen ini diunggah kembali oleh akun bilar Edit. perhatikan di kalimat caption yang dituliskan. Bang Bi bilang, kalau Bang Bi bukan tipe yang romantis Tapi ini apa? Kelebihan romantis ini namanya BTW pas lari berdimage banget katanya tuh, Masya Allah Ini emang luar biasa, kebanggaan untuk kita semuanya Alhamdulillah, Buna Lesti memiliki seorang suami yang bertanggung jawab Yang selalu membahagiakan Buna Lesti Sosok Rizky Bilar memang luar biasa, Masya Allah Kemudian juga persahabat dia ya perhatikan, ini vitamin bahagia siang hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan lewat video yang diunggah di laman akun Instagramnya Papa Bilar, BBL si lucu dan sangat menggemaskan dan punya sebutan baru dari Papa Bilar, sebutan barunya bomen botak menawan ya, aduh ini sedikit banget, masya allah lucu dan sangat membuat kita semakin bahagia hari ini. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Comic. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, bapaknya aja mengakui kalau abang botak malah makin ganteng katanya tuh. Luar biasa. Disimak juga di kolom komentar ya, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Dari akun Instagram Kamzer3 di situ mengatakan, Tipe Mbek malah bukan mapah pasti saking terpesonanya sama ayang katanya tu, masya Allah. Kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Instagram Abdullah Nur Laila di situ mengatakan, masya Allah, abang El makin handsome dan cute katanya itu luar biasa. Berikutnya juga komentar diberikan dari akun Sandy Park mengatakan. Masya Allah, memang betul. Abang L di botak, makin kasep, gemes banget mirip tokoh kartun baby boss. Katanya tuh luar biasa. Dukungan dan support juga memang banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita dan keluarga besar luar biasa nih ya. Untuk Lesti dan Bilar, berikutnya juga kita mampir ke unggahan. Lintar satu jam yang lalu nih bersahabat dia Mengunggah sebuah postingan video juga nih Berada di suatu tempat kira-kira berada di mana nih Tim Lesnar Entertainment dan Idola Kesayangan Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan Cidukan Dan kabar gembira ya dari Idola Kesayangan kita Dan tentunya kita lihat juga ke momen berikutnya Ada postingan dari Papa Bilar Yang merepost kembali unggahan dari Bang Haris Riza Foto Triogensrek momen di acara hut Bunda Lesti yang ke 23 tahun dan kita juga saling dengan sebuah kalimat yang diposting oleh Haris Priza di situ mengatakan lihat apa sih bi Etriski billar langsung mendapat jawaban suara lu makin bagus katanya itu dengan simple kepada bang Haris Priza suaranya makin bagus kata Papa Bilar, luar biasa Trio Get Shrek, mudah-mudahan mereka pun terjalin dengan baik ya kita bangga, kita bahagia sekali melihat postingan ini kebersamaan antara Papa Bilar dan teman-teman akrabnya kita masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan vitamin-vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.